Langkah berikutnya adalah kita bisa tambahkan show comment ya, kita perlihatkan komentarnya supaya bisa kita submit okay. supaya kelihatan hasilnya gitu ya. Di post controller. Post -controller. Post controller di sini di bagian show. Nah, di sini kita baru punya a post gitu ya. Kita ingin preload si comment -nya. Jadi di sini kita bisa habis dari post ini, kita bisa post sama dengan kreasi dev repo untuk repository database, kemudian kita preload. Nah, Apa yang kita preload? Yaitu post commentnya. Setelah ini kita lakukan, maka kita sudah dapatkan komentar dalam bentuk array atau list. Dan sekarang kita akan tampilkan di show.html show.html di sini tampilkan di bagian bawah ya di bawahnya form ini kita for loop kemudian dari comments post.comments yang isinya banyak gitu ya lebih dari satu kemudian kita tulis dalam li atau list halo dan seterusnya